serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslah tentunya. Baiklah para sahabat Leslah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat kita lihat ada sebuah info spesial bahagia untuk kita semua jangan sampai lewatkan jangan sampai ketinggalan. Karena bakal ada vlog next episode selanjutnya ya, duh makin gak sabar banget ya lanjutan episode terbaru di channel youtube Leslar Entertainment Yuk sama-sama kompak kita buktikan bahwa kita semua tentunya bisa trendingkan di channel youtube Leslar Entertainment Untuk kabar berikutnya Para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Bang Ricardo Sinaga Para sahabat ya Bang Ricardo Sinaga tentunya ada di rumah Lesti dan Rizky Bilar saat ini Masya Allah banget kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Ricardo Jenguk tuh persahabat ya Alhamdulillah Banyak sekali yang menjenguk BBL dan Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan Yang selalu support, mendukung idola kesayangan kita Postingan Bang Ricardo ini pun direpost kembali oleh akun Leslarunscorsik ada kalimat gafsun yang dituliskan di postingan ini Masya Allah banyak banget yang sayang dan jagain baby L. Masya Allah luar biasa banget ya kita juga merasa bahagia dan merasa bangga Karena idola kesayangan kita memang benar-benar banyak sekali orang di luar sana Yang selalu mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini tentu banyak komentar banyak respon yang diberikan dari akun justbeoutyou mengatakan yuhuuu Angkelnya L yang tur, -tur ini mah katanya tuh Ada juga komentar lain diberikan dari akun triutami38 Opa dodo terpantau jengukin Bbl Eh, uh, udah lama banget ya persahabat <laughs> Masya Allah mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak Kita juga sebagai fans sejati wajib untuk mendoakan men-support idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Kang Sule, persahabat. Ya, ini sih luar biasa banget. Ini saat tentunya Kang Sule video call bareng Les dan Rizky Bilar Ini pasca melahirkan, persahabat. Ya, Alhamdulillah terlihat suasana bahagia kita merasakan bersahabat ya Apalagi Kang Sule menyampaikan Bahwa ternyata Rizky Febian juga itu Lahirnya prematur Dan Kang Sule tentunya spontan mengucapkan Pastinya BBL akan Menjadi orang yang hebat Wow kita aminkan bersahabat ya. doa, doa dari Kang Sule Dan di sini juga saat video call Bareng Lesti Bilar Kang Sule bersama istri tercinta dan ada jarwo kuat ya wow tambah seru aja nih diposting kembali momen ini oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Amin ya Allah Masya Allah banget ya hingga banyak dibaca di komentar Banyak respon yang diberikan juga dari para sahabat Lestler Yakni dari akun Soymeka mengatakan Kebanyakan lahir prematur orangnya jenius Wow, mudah-mudahan BBL menjadi orang yang hebat, orang yang kuat dan tentunya jenius. Amin, ya robbal Alamin. Dan untuk selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Kd.k3309 mengatakan di kolom komentar, gak apa-apa trending YouTube orang guys, biar orang-orang tahu. Dan makin banyak yang ingin collab sama mereka selang-seling sama YouTube Lassler Entertainment Karena YouTube mereka banyak pun viewersnya nggak trending Ini menurut aku ya guys Kalau salah maaf katanya tuh Kita sama-sama saja bersahabat ya selang-seling melihat Idola kesenangan kita di channel YouTube Lesla Entertainment, YouTube Rizky Bilar maupun ada di channel orang lain persahabatnya Kita sama-sama tentunya mendukung, mensupport apapun acara yang dibintangi oleh Lesti maupun kakak Rizky Bilar Tetap menjadi gara terdepan, hiraukan dan abaikan markona-markona di luar sana persahabatnya Tetap fokus dengan satu tujuan, kita mendukung yang terbaik Lesti dan Rizky Bilar serta BBL